Bingkac ya, bingkac. Ya. Bungnya mana? Kita sudah berhasil melakukan pengungkapan, pengungkapan eh, bandar narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum eh, Polres Kampar, terutama di Kota Bangkinang, untuk inisial yaitu IL. Ada nggak bungnya mana? Ada nggak makannya? ada mana? ada buka, ya ini mau ke mana? mau di jadi di dalam apa tadi? apa? kita bos. paket. Ini paket. paket terus. Terus. Keluar. Hah? Halo. ini. paket. paket. belum. pakai. Belum sama siapa-siapa dan Ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang diduga milik saudara IL lebih kurang 26 paket. Yang pakai seluruh warna Untuk tersangka sudah kita amankan untuk melaksanakan proses lebih lanjut. Ya. Luar biasa. aku Pak. ya.